ang berganti malam Mentari tenggelam bersama terang siang berganti malam menari tenggeap bersama terang kuliah awan segala mati ku karenamu sayang Tetap jauh pikiran melayang Terbayang senyummu mengembang Hati ingin terbang mu sedang apa di kau sayang Tetap jauh pikiran melayang Terbayang senyummu mengembang Hati ku ingin menjawab Sedang apa di kau sayang Hatiku tidak tenang bila malam telah datang. Kerisuan datang bersama bintang. Inginku memelukkan ku bawa terbang. Tidak ya, padaku sayangku hanya mampu terbang. Tapi apa daya saya, ku hanya mampu terbayang seperti untung yang meritukan kita. Tapi apa daya ku ku hanya mampu terbayang dari luar. Dalam aku terbayang saat kerinduanku juga datang Ijinkan aku berkumandang. selamat malam sayang Dalam aku terbayang saat kerinduan juga datang, selamat malam